Serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar bahagia dari Lesnar tentunya Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian Saat ini pemimpin akan menyuguhkan info info menarik Dan pastinya kabar terbaru dari idola kita Di kabar pertama kita awali dengan postingan terbarunya Bunda Lesti Yang baru saja mengunggah foto cantik ini momen saat di Bali. Wow, ini keren banget, Persibet. Semakin bangga, semakin kagum. Tahan tentunya doa terbaik selalu kita berikan untuk Lesler Family. Namun kita juga dibikin salvo kalimat caption yang ditulis oleh Bunda ya. Masya Allah, Orang yang sabar pasti akan meraih keberuntungan meskipun diperoleh setelah waktu yang lama. Ali bin Abi Talib, Masya Allah komentar pun tentu banyak diberikan diantaranya dari TV Karlina mengatakan Inna Allah ma'asubirin kata TV Tri ada juga tanggapan dari kabibu Masya Allah dedek sehat selalu orang baik Amin Masya Allah banget ya begitu banyak doa-doa baik banyak support dan dukungan dari orang-orang yang tulus mencintai Leslar kita lihat juga tanggapan dari Kak Zia Maruwian official mengatakan di kalimat komentar Masya Allah katanya tuh luar biasa banget ya Bunda el banjir doa dukungan dan support dari orang-orang baik luar biasa kemudian juga kita lihat persahabat selanjutnya ada cidukan juga saat Papa B main bola Masya Allah banget ya kita selalu bangga dengan Papa B yang bergabung dengan tim marwah FC mudah-mudahan tetap konsisten Mudah-mudahan istiqomah untuk Papa B selalu belajar dan menebar kebaikan. Bismillah, mudah-mudahan idul kesayangan kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Kemudian juga selanjutnya, persahabat, kita juga makin gak sabar menantikan kejutan dari Lestard Entertainment. Ini beberapa hari yang lalu, persahabat ya. Papa B Bunda Lesti sempat meeting dengan Rudy Salim. Bersama tim baru Leslar Entertainment Masya Allah dan Prestige persahabat mestinya. Kita hanya bisa berdoa Mudah-mudahan segala urusan Apapun yang dilakukan Selalu dimudahkan Bismillah persahabat ya Tentunya kita akan selalu mendapatkan Kejutan Kebahagiaan dari tim Leslar Entertainment Semangat untuk Papa B, Bunda Lesti Semoga ada kabar baik yang kita Dapatkan dari Leslar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 Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.